Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di Guruku Game. Gimana kabarnya hari ini Para siswaku semuanya Semoga bos-bos kecilku Tetap uh, sehat Tetap bahagia dimanapun kalian berada Nah uh, Mumpum lagi getol-getolnya Berkonten ya uh, buita mau announce sesuatu Bahwa sepertinya Kita akan mulai memainkan game-game Yang bisa diakses melalui Steam dan dimainkan Melalui platform PC Atau laptop Begitu jadi ada kabar gembira ya untuk kita semua setelah The Sim kemarin uh, mostly, mostly sukses dari segi audionya, dari segi grafik, gambarnya, dari segi uh, apapun yang melibatkan di belakang layar itu bisa tersaji dengan baik. Sepertinya Bu Ita akan meneruskan game-game uh, yang bisa diakses melalui Steam dan PC. Oke, okay. mungkin... Uh, bakal ada game-game yang kayak Stray, yang kayak Little Nightmare satu, karena Little Nightmare 2nya ada di playlist PS4 ya ini. Uh, Buita kasih playlistnya di sebelah sini ya. Itu atau di sini atau di sini ya. Nanti bisa di mana saja lah di layar ini. Kemudian ada game, -game kayak Insight terus kayak apapun yang ada di Steam nanti kalian bisa rekomen karena sudah available nih device-nya Bu Ita Untuk melakukan syuting yang seperti itu Tipenya Komen di bawah ya game apa sih yang ingin kalian mainkan Dan berasal dari Steam Oke okay. Untuk kalian yang baru datang Bu Ita, ucapkan selamat datang Untuk kalian baru gabung Bersama kita semuanya di sini Kita senang-senang bareng, kita have banget Kita have fun bareng Sampai libet ya uh, Jangan lupa subscribe, jangan lupa like Jangan lupa komen ya Ini kayak bu template sekali sih itu loh memang memang YouTube menyediakan like comment subscribe untuk kalian akses re jadi kami para youtuber ini bukan template ngomong kayak gitu enggak kita mengingatkan ada fitur YouTube yang ini nih dan bisa kalian akses untuk mendukung konten uh, creator favorit kalian gitu ya dan jangan lupa kalau kalian ingin pesan-pesan untuk guru tersayang kalian, entah itu di sekolah entah itu di apa ngaji di les, dimanapun kalian bisa pakai hashtag pesan untuk guruku oke, okay? langsung komen now, now, now now now now no. oke, okay. hari ini kita akan memulai petualangan kita di sebuah game yang sangat legendaris yang sangat, apa ya, dimainkan oleh sejuta umat di dunia aku pasti kenal ambek Gaby ini Mungkin Bu Ita agak telat karena iya uh, perkembangan hidup Bu Ita kemarin-kemarin fokusnya ke sekolah ya <laughs> Dan baru kembali lagi menjadi guru-guru gamer di bulan-bulan Oktober akhir kayaknya gitu Oke, okay, apalagi kalau bukan Little Nightmare yang pertama lobu Bu, bukan nih pengen main Little Nightmare yang kedua ya? Eh, iya, Little Nightmare yang kedua itu buita mainin duluan malah di PS4 Soalnya waktu itu harganya lagi tinggi-tinggi banget Dan buita harus pilih Yang satu atau yang dua Kalau yang satu, mostly kan sudah pernah ke-review sama Kak Mio Au, Kak Regi, terus Mas Aji dan lain sebagainya itu Kayaknya mungkin main yang kedua dulu kali ya, gitu Nah, sekarang Bu Ita kira-kira Kangen, kangen dengan Vibesnya Little Nightmare yang pertama, dimana kita menyusuri tempat yang namanya Demau. Mm -mm. Yuk, langsung saja, let's begin. Oke, okay. sudah mulai ada itu ya. Woo, welcome to this game. Wow! akan bertemu dengan six ya sebentar lagi baiklah uh, buita baru kali ini main di pc jadi well pressnya enter ya oh ya yeah. oke okay. kita setting-setting dulu ya adjust the slider until the eye is barely visible Yeah, yeah, why? So, adjust this until the eye is barely. Uh, what? Pertama, apakah tetap WASD dan lompatnya pakai space? Utar biasanya ngene soal Little manner. Wow, Wow, wow, wow, ada audio mengerikan. Oh apa ini? Ada lingkaran pusaran air berwarna hitam ada gambar kabur yang kita nggak tahu itu apa Tentu <laughs> Oke, okay, sudah bisa dimainin oh, ini kamera ya Kamera, oke, okay, oke okay, oke. Okay. Nah. Oh, baik-baik Tetep ya, WA, SD Oke okay. Lompatnya pakai space Take. Kita langsung saja Explore sana-sini, everybody hi. six I love you so much Oh my god, finally be mad, right? Oke, okay, oke, okay, oke okay. enggak bisa grip sesuatu ya di sini ya. Enggak bisa dong. Enggak ya? bisa ya. Enggak bisa grip sesuatu. Baiklah lah. Uh. Oh. kita Di mana ya ini ya? Nah. Semoga usahaku tidak melihat spoiler. Aduh, duh, duh ke samping. GURU GURU GUI JUMP SCARE PLEASE Kita baru mulai PLEASE Kita baru mulai Oke okay, ya lanjut lanjut Ups Upsi Gak bisa menanduk ya iya Aku gelap banget sih Eh, hey, Nooo Tak cerah no yore yo KAK Oke baik oke okay, mantap, mantap Oh kita punya lentera terus Oh nah gini dong dari tadi dong kan nggak kelihatan saya. tomateku udah selesai. Tes. Uh, saya ambil mouse kayak like gitu. Ada ada disuruh pakai mouse juga, re. bentar ya, bentar. Akankah seperti ini? Tuh. itu jadi. Waduh, ini ribet banget sih. Bakalan Baik. Yang Baik. Wow biasanya aktif tangan kanan dan sekarang aku harus memainkannya tangan-tangan kiri jam and grab mm, mm, moring jam and grab Banget, pakai arah itu, pakai ini. Saya di sini, ya. Oke, okay, tapi aku sih nggak bisa dipakai karena saya interak-interak tidak bisa Oke, okay. come on sik tanganku sampai nguene-nguene everybody Ih! Kamu itu kecil tapi bikin aku gugong What? Ada lagi ngono? Ya yeah. So far so good Ada lagi Yow Yow Yow Yow <pe icing> ah. <dificil Good morning> Ih! Jalan dong mereka bisa bernafas di sini mereka nggak ngapa-ngapain lebih aku panik kayak begini ah! ah mama aku lupa kalau gini game horror Psst. aku lupa aku saking senengi sama game ini aku lupa ledek hospital ya manekin again dan lain sebagainya udah what what's that kayak oh, punya topi terus So fast, so good. so far so ki malas aku Oke, okay, so bersedap. Op op op op op. Hayya. Hayya. Karegi banget itu. Ya. Loh. Hampir, hampir di ujung-ujung aduh gak gue anak satu dalane ke itu harus oh my god saya ini di kegelapan dan aku tidak dan melampauinya sekali ini jatuh kembali Oh, iki, iki soro banget iki Aduh Aduh gimana ya? Si aku harus nek harus diganti sesuatu yang tidak mouse le le mouse I, iku sangat menyusahkanku sekali bayangkan tangan kanan dek mouse tangan kirine ngegrab muter aduh challenge sekali resume oke okay. Coba lagi everybody Tidak ada secret ya? Oke, okay, so far so good. Ayo, tetap match. Oke, mungkin untuk game horror 30 menit ya. Jantung saya sudah menonton ini selain puzzle-nya dikejarnya dan lain sebagainya. dong cok, cok, Oke. ah, sembuh cok, cok, It's true Seret. Ada lampu. Ini penjara atau apa sih? Kok anak lampu sokle bareng? Tertusukle enggak? Ini loh yang kayak pameran-pameran sini. Oke, okay, we're going up. Oke. Okay. Okay. Kayaknya kita ketemu ancaman ya habis ini ya. Eh, itu. Kok? Um. Uh, kenapa dilepasin? Kenapa Bu Ita melepaskan? dari sini tadi Oke okay, ya. udah meronta-ronta ingin usai ya kalau Keisha tak ingin usai kita ingin usai sampai sekarang best ya see you till the next video and ciao cacau and dadau jangan lupa like comment and subscribe dan hashtag pesan untuk guruku bisa kalian cantumkan di kolom komentar buita nggak sempet banget untuk ngajak kalian ngobrol totally karena karena game ini terlalu membuatku tegang dari segi audio rek audio karena aku uang kan uang musik ya, otomatis dengan bunyi-bunyian itu sangat sensitif dan oh yo gampang, kaya merasakan sesuatu lewat pebunyian dan that's why I'm so into this game sampai sampai aku lali ngajak ngomong kalian kadang-kadang, I'm so sorry for that. see you, and da dadah dadah, dadah, dadah dadah bye-bye bye six, bye au deh belakang pintu ini ada apa ada pintu listrik saudara-saudara sudah kita simpan saja di minggu depan dah